tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan September tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan September tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan September tahun 2021 ribu dua Selanjutnya, kita akan mengambil kartu Pekerjaan seorang Pisces di bulan September tahun 2021 ribu dua Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan September tahun dua jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan September tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Pisces di bulan September tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuasakan keamanan Zodiac Pisces di bulan September tahun 2021 Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya tuh kesehatan seorang Pisces adalah for of sword, ataupun empat pedang Secara umumnya Four of itu diartikan butuh refleksikan diri, butuh menenangkan diri di semuanya sedang terganggu. Dan di menggambarkan kesehatan seorang Pisces di bulan September tahun 2021 akan sedikit mengalami penurunan yang dimana disini disarankan kepada seorang Pisces baiknya menenangkan diri, baiknya merefleksikan diri yang dimana disini dalam kategori self untuk meningkatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces butuh istirahat yang dimana di sini akan mendongkrak kesehatan lebih bagus lagi. Dan untuk sebuah energinya adalah Queen of One. Cara mempunyai Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang fisik akan mengalami sedikit penurunan di bulan September tahun 2021. Yang di mana di sini disarankan kepada seorang fisik sebaiknya menghibur diri, menenangkan diri, merefleksikan diri. Yang di mana di sini akan selalu didampingi oleh seorang pasangan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The Lovers. Secara umumnya, The Lovers itu diartikan Percintaan, kecintaan orang yang sangat menyayangi Orang yang sangat mencintai Dan orang yang ada di sekitarnya Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan Kartu kesehatan seorang Pisces Di sini menggambarkan Sosok seseorang pasangan Ataupun sosok seseorang yang sangat menyayangi seorang Pisces Akan membantu seorang Pisces Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan di saat Pisces mendapatkan kesehatan yang sedang down Di sini seorang pasangan akan selalu berada Di samping Pisces sendiri Dan untuk kartu keuangannya adalah Five open tackle ataupun lima poin. Secara umumnya five open tackle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan. Kita suka membantu orang lain, namun diri kita sendiri sedang membutuhkan atau sedang dalam keadaan susah. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan September tahun 2021 perlu melakukan suatu perbaikan, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces. Suka membantu orang lain, namun seorang Pisces sedang membutuhkan ataupun sedang dalam keadaan susah. Dan di sini juga disarankan kepada seorang Pisces, baiknya menata, menteri kembali, pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan mendapatkan hasil yang sangat bagus kepada keuangan seorang Pisces di bulan September tahun 2021. dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces suka membantu orang lain, yang dimana di sini seorang Pisces juga sedang membutuhkan ataupun sedang dalam kesusahan. Namun di sini seorang Pisces akan selalu memaksakan diri untuk membantu orang lain, yang dimana di sini orang lain tersebut berbentuk dalam kategori orang tua, orang-orang terdekat Pisces sendiri. Di sini disarankan kepada seorang Pisces, baiknya tata kembali keuanganmu, kokohkan kembali keuanganmu, barulah membantu orang lain. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces, di sini menggambarkan effort kecintaan atau e peduli sesama dari seorang Pisces untuk membantu orang lain akan membuat keuangan semakin menurun, yang dimana di sini yang dibantu dalam kategori orang tua, orang-orang terdekat. Jadi di sini disarankan kepada seorang Pisces, kokokkan keuangan terlebih dahulu, perbaiki keuangan terlebih dahulu, barulah membantu orang lain, yang dimana di sini akan membuat fitur seorang Pisces akan semakin terbuka. Dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah... Ace Open. Secara umumnya Ace Open itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan ingin mencoba hal-hal yang baru dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Pisces ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini seorang Pisces akan diangkat ataupun mendapatkan jabatan yang baru di dalam suatu instansi perkantoran yang membuat kehidupan keuangan semakin bagus lagi. Dan di sini juga ada prediksi bahwasanya seorang Pisces akan memulai sebuah pekerjaan yang di mana pekerjaan tersebut atas ide dan dorongan kemauan yang sendiri, yang di mana di sini mampu mendorong keuangan karir kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini juga ada prediksi lain. Seseorang Pisces akan mencoba pekerjaan lain, pekerjaan sampingan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah naik opso. Secara umumnya naik opso itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Pisces dan seseorang pasangan Pisces sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan memulai karir yang baru yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan Pisces sendiri serta di sini seorang Pisces akan menaiki jabatan yang dimana di sini direkomendasikan oleh orang sekitar orang terdekat sahabat serta rekan, -rekan kerja Pisces sendiri dan di sini juga diprediksikan bahwasanya seorang Pisces akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri atas usaha idenya yang dimana di sini didukung penuh oleh orang-orang terdekat serta pasangan Pisces sendiri, dan jika kartu the Lovers kita gabungkan dengan tali pekerjaan seorang Pisces, di sini menggambarkan info kecintaan dari seorang pasangan. Orang-orang sekitar rekan bekerja kepada seorang Pisces membuatkan seorang Pisces akan semakin meningkat, semakin bagus, yang dimana di sini kategori awal mula permulaan yaitu menaiki jabatan, memulai usaha yang baru, serta di sini menambah usaha yang lain namun semua usaha tersebut akan mendengar keuangan seorang Pisces dan karir seorang Pisces lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah of cup ataupun delapan piala secara umumnya of cup itu diartikan mencoba menemukan jawaban di dalam diri sendiri untuk menemukan keharmonisan serta jalan keluar atas masalah yang dialami dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang pisces di bulan September tahun 2021 hubungannya sedikit mengalami miskomunikasi bersama seorang pasangan yang di mana di sini peran seorang pisces sangatlah penting di mana di sini menemukan jawaban untuk memperbaiki hubungan asmara bersama seorang pasangan agar hubungan asmaranya lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah kenai open tackle. Secara umumnya, kenaik open pangkal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di dibawa 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Pisces di bulan September tahun 2021 sedang mengalami sedikit miskomunikasi, yang dimana di sini peran penting dari seorang Pisces untuk menemukan jalan keluar, menemukan solusi atas hubungan asmaranya akan sangat berdampak positif kepada hubungan asmara yang dimana di sini seorang Pisces juga meminta bantuan, seorang Pisces juga meminta solusi kepada orang-orang terdekat, dan di sini orang-orang terdekat akan memberikan sebuah masukan kepada Pisces sendiri. dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Pisces di sini menggambarkan sosok yang membantu seorang Pisces untuk menemukan jawaban di dalam diri sendiri, menemukan solusi atas masalahnya, menemukan sebuah jalan keluar untuk memperbaiki miskomunikasi bersama seorang pasangan adalah orang-orang terdekat sahabat Pisces yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Pisces yang akan lebih bagus, lebih harmonis, serta lebih bahagia. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces itu ada di angka 4, 45, 51, 18, dan 86. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam